Masa jerit kayak si Ae Ini kok cuculnya nih Gue liat panggilnya Nah gue tetep Eh! Apa luur? Mam, buang telepon. Tadi-tadi. kita ini nih. Kamu ini lagi. Mau dih, nah, main dih nih. Aku ngerakna, aku ngerak nih. tegale eh, kok mas menyukai energi sendiri? Nobiyo, oh, urenej jatuh cinta. Eh, sebagusnya, gimana? Mesti semangat kerja wono, kerjo, wuu, wuu, wuu, wuu, wuu, Eh, kuse teko. Ampat garung sithik. Yes, ampel. Ini ana ya. Apa tau apa ya Bocat. Bali jaringi nyarit. Ora papa sakit. Sapine ini saya duren maneh. Soket, uno. Soket? <sukai> <San> ah. satu sing parfumé mambu Wah, okay. wah maambune, hah. Ah. Ah. Aku piye? Penampilan wis hot durung? jangan jos nah, garangan nah. <SILENCIO> nah, ini, ini, ini. <SILENCIO> nah, oke kepet batrane oke nah, gak take on man ya jatuh cinta middle ya buang kok kae em dia Aku Oh, sayang. lagi? Monggo. Enggak melihat dia. di ini, Mas. Nih. Dik. Emak. Duh Mbak Iya, Mas Mbak, kan <tuk> <tuk> Orang, Mbak, mau dia yang tengok warung Tengok tak Tak tak Mbak tak ngomong Orang tak apa-apa, Mas? Iya, Mbak Mas, ya Mbak Oh, aku tuh masih jadi celok enggak, celok seneng baik nah ini, sampehannya gimana? lu Diana mas Diana, Diana, kekasihku asik, asik. <tuh> oke okay. oh, sampehannya kok lu semua mas? apa mas kok niatnya kesan oh, gini? oh seneng gini, mbak. pak dengan Jepang yuk. tak tuh tauti, mau tenang tenang yakin Ya, ini Harus sama kata kesup, Mbak. Masalahnya kan sayang. Ha. Aku bingung kaget, Mbak. Aku orang Mbak. Atiku Mbak apa? Mbak? Mas. Mas. Komeng, komeng, komeng, komeng, komeng, komeng, komeng, komeng, komeng, komeng, komeng, komeng, komeng, komeng, komeng, ya aku kita mau tempat, yo. Amin, jeruk Kita ya. Oke. Gak ngomong turwai. tuh ya? Nah. Yo yo. nanti. Oh, Wes. Waalaikumsalam. Ah, Iya, ketemu gue eh cocok no Nih, kok. Nih, nantri -nantri. Wah, eh kok pacaran yang mirip wah wangi bismillahirrahmanirrahim ya Iya, anak kasihku. Kesalanku okay, sudah jauh ini. Bagaimana <tuk> mau <tuk> Aduh. ngomong <tuk> Boy, yeah, to the point aku harus kenal semenjak aku harus orang yang raut tetap aku ngomong aku sayang gue aku jadi pacar terus mas neng hati aku dipotong oleh sampeyan tapi aku butuh bukti tiba untuk aku mas, abis dicondok pilih karena lihan yuk tolong tangan lu menukai persis saya lihat aku mas berdek, aku, aku pamit mbak, mbak, lu pulang hatikan dia pulang-pulang pulang-pulang, aku gak susah dari sampeyan laki. Laki pemimpin ninggalos aku. Wah, tegal kok ngewoh iki ngene iki piye iki lho. Tanduri kobis ora payu. Tanduri mbako lurah wis ora Wah, ini iki ya, foto saya tetek tanduri kendang iki nak saya waya ora kenal Mbak, mbak, pulau-pulau lagi nanti pulau susah, Masuk Kan itu, Tiga, saya Oh Aku kat mau nungguin nih, ngon ah. ngeret ket mauan dan diseret karena Oppo, Wih, Oppo, karena Retra, Traten, Retra telaten Kang Arief, Otra, Otra, Otra, Otra, Otra, Otra, Otra, Otra, Otra, Otra, Otra, Otra, Otra, Otra, Otra, Otra, jahitan Otra, Otra, Otra, Otra, Otra, Otra, anak Otra, Otra, Otra, Otra, Otra, bau lali kota susu apa wih? wih baca tak terus nih malah kelaran su mati cok hahahaha ya. hati hati